وتابعيهم باحسان الى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أخواني في الدين الله مسلمين سي حرمتي ayat Allah Subhanahu wa di dalam surat al-Baqarah atau lebih tepatnya di awal-awal surat al-Baqarah yang banyak, bahkan hampir keseluruhannya, mengenai kaum Yahudi dan Munafikin. Dan sampai kita pada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika kami ambil perjanjian atas Bani Israel, yakni Yahudi, misalnya, perjanjian-perjanjian kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah takbudu, Allah takbudu naillah. Agar kalian jangan beribadah kecuali kepada Allah swt. Habil walida ini asana, dan hendaklah berbakti kepada kedua orang tua, wadil kurba dan juga kepada kerabat-kerabat dekat, waliyatama, kepada anak-anak yatim, walmasakin, orang-orang miskin, wakululinda sehusna, dan hendaklah kalian ucapkan untuk manusia dengan kebaikan-kebaikan waqim wa zakah dan dirikanlah sunat keluarkanlah zakat, hamma illa minkum kemudian kata Allah kalian berpaling sudah diambil perjanjian misa yang sedemikian besarnya dikatakan misa konvolio perjanjian dalam keadaan dengan terancam di bawah bukit turusina tetapi subhanallah mereka kemudian berpaling setelah itu maka janji-janji mereka, summa Kemudian kalian berpaling kecuali sedikit sekali dari kalian dalam keadaan kalian semuanya berpaling. Yani tarattum dalika kullahu laisa bitanqus, yani mereka meninggalkannya secara keseluruhan, bukan hanya mengurangi, tapi meninggalkan secara keseluruhan. Wa Demikian pula perjanjian yang berikutnya. Wa'id kata Allah. Dan ketika kami ambil perjanjian atas kalian. La di Jangan kalian menumpahkan darah-darah kalian. Jadi yani kalian jangan saling menumpahkan darah. Ya'kohan ibn a'azakumullah juga mereka melanggar perjanjian tersebut. Ya'kohan ibn a'azakumullah wasiat-wasiat para anbiya setelah Tauhid adalah jangan menumpahkan darah. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di haji terakhir beliau haji wada, beliau juga berpesan dengan pesan yang sama atau kandungan yang sama. La terjauba di kufaran beribu Jangan kalian menjadi kafir lagi seperti terdahulu. Sebagian kalian menumpahkan darah sebagian yang lain. Sebagian kalian Menebaskan pedangnya leher-leher Sebagainya yang lain yani Rasulullah SAW Berpesan agar jangan kembali Seperti kebiasaan-kebiasaan jahiliyah dulu Yaitu saling membunuh Darah kaum muslimin Sangat mahal harganya Dan darah umat islam sangat tinggi nilainya Sehingga Sangat terjaga Sejak awal Sejak masa-masa para anbiya dulu Mereka juga berpesan pada kaumnya Agar jangan menumpahkan darah dan Bani Israel diangkat perjanjian. La tasfikuna dimaakum, jangan kalian tumpahkan darah darah kalian. Wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. perjanjian yang berikutnya dan jangan kalian mengusir sesama kalian dari negeri-negeri kalian. Yani jangan mengusir sebagian kalian kepada sebagian yang lain untuk keluar dari negeri kalian. Faqam aqarrtum kata Allah Kemudian kalian mengikrarkan kami berjanji wa antum tashhadun dan kalian dalam keadaan mempersaksikan ala anna hadha haqqun min mithaqi alaikum yakni kalian mempersaksikan kebenaran perjanjian ini mithaq dari Allah atas kalian thumma antum haula'i tetapi kalian kata Allah haula'i taqtuluna anfusakum kalian kemudian membunuh sesama kalian sudah dipesankan sudah diperjanjikan agar jangan menumpahkan darah kemudian kalian kata Allah tak minkum kemudian kalian membunuh sesama kalian dan kemudian kalian mengusir sebagian kalian dari negeri-negeri negeri negeri kalian taba alaihim bil wal uduan. dan kemudian kalian saling dukung mendukung untuk berbuat dosa dan perbuatan termasuk setelah datangnya Rasulullah SAW kepada mereka, mereka mengaku beriman kepada Nabi Musa, dan mereka mengaku pula bahwasanya apa yang turun kepada Nabi terakhir adalah hak. Dan mereka membenarkan pula bahwa Rasulullah SAW adalah nabi, Iya kalian memang teman kalian itu nabi, tapi nabi kalian untuk golongan kalian. Baik. maka perjanjian Allah atas kalian untuk jangan membunuh, jangan menumpahkan darah, dan jangan mengusir sesama orang-orang beriman. Bagaimana? ternyata dilanda oleh mereka. Tabaharuna alaihim bil wal udwan. Yani, kalian saling dukung mendukung untuk menumpahkan darah dan untuk mengusir orang-orang yang beriman. yani dukung mendukung dengan musyrikin. Mereka orang beriman dan mereka itu mengaku musuh mereka itu musyrikin. Tetapi kenyataannya Khan ketika mereka menghadapi Rasulullah SAW. Mereka justru bergabung dengan musyrikin untuk memusuhi Rasulullah SAW dan orang beriman. Maka kata Allah, antum, antum wa minkum, min bil Ay, ma ahli Ini kalian saling dukung mendukung dengan golongan musyrikin. Ahum wa ahum. hingga kalian menumpahkan darah orang beriman bersama musyrikin dan mengusir mereka dari negeri mereka bersama musyrikin, mengusir orang beriman kaum muslimin bersama musyrikin, bagaimana pasukan ahzab, siapa mereka musyrikin jahiliya Arab dan musyrikin dari sekitar Arab, dan bergabung bersama Yahudi, dari Bani Khaybar dan Bani Ghatafan, dan bersama para pengkhianat dari Bani Nadir dan bani Quraibah Berarti mereka Mereka saling dukung-mendukung Mereka saling bantu-membantu Mereka saling dukung-mendukung mendukung, Untuk melakukan dua perkara Yang mereka sudah diperjanjikan Untuk jangan melakukan Yaitu membunuh orang-orang yang sama seperti kalian Beriman kepada Allah dan Rasulnya Dan mengusir mereka Dari negeri mereka Tokoh. Dua perkara ini yang diperintahkan oleh Allah untuk jangan dilakukan dengan perjanjian. Dalam keadaan rafa'na fauquhumut tur. Diangkat oleh Allah di atas mereka tur. Tetapi mereka melanggarnya. Ikhwan Ibn Azza wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh menyebabkan. Wa ayatukum usawatu fadukum wa huwa muharramun alaikum ikhrajukum ikhrajuhum. Kalau mereka mendatangi kalian, mereka dalam keadaan tawanan-tawanan, kalian mengambil manfaat, mengambil tebusan-tebusan dari mereka. Alaikum Padahal diharamkan oleh Allah untuk mengusir mereka. Allah mengharamkan kalian, jangan mengusir mereka. Maka Allah akhiri dengan kalimat, "Apa tuh minum Nabi Apakah kalian beriman kepada sebagian kitab? Taurat, dan kalian mengingkari sebagian yang lain. Ya, yani apakah kalian pilih-pilih dalam beriman kepada Taurat? Yang ini percaya, yang ini tidak percaya, yang ini dikerjakan, yang ini ditolak, yang ini diterima, yang ini tidak mau. Apakah minun Nabi kitab Nabi Kata Allah, apakah kalian memilih sebagian kitab dan beriman kepadanya dan kemudian mengingkari yang lainnya? Ataufadunhum mu'minina bidzalik? Apakah kalian meminta tebusan-tebusan pada mereka padahal mereka adalah orang-orang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada nabi-nabi sebelumnya? Wa tukhrijunhum kuffaran bidzalik dan kalian mengusir mereka, dalam keadaan kalian kafir mengingkari mereka? Fa may jazaa umman yaf'alu minkum illa khizyun fil hayatid dunya? Kata Allah dan tidaklah balasan bagi orang yang melakukan seperti itu dari kalian, kecuali khizyun fil hayati dunia, kehinaan di kehidupan dunia. Dan juga pada kiamat, dan juga pada hari kiamat, dan ila ashadil adzab mereka dan dikembalikan kepada hari yang sangat dahsyat yang sekeras keras dan juga pada hari kiamat, dan Allah subhanahu Wa Taala dan lalai dari apa yang kalian lakukan pada Allah mereka itu adalah orang-orang yang memiliki kehidupan dunia Dengan mengorbankan akhirat Dan mereka tidak akan diringankan adatnya Dan mereka tidak akan ditolong Ini semua gambaran Allah tentang Yahudi Bahwa mereka dalam keadaan milih-milih kitab Mereka mengaku beriman pada kitab Taurat Pernyataan mereka beriman pada sebagian dan mengingkari sebagian. Mereka pakai sebagian, mereka tolak sebagian. Mereka terima yang ini dan mereka tahrif. mereka rubah kalimat-kalimatnya, ayat-ayat yang lainnya. Ekorni azzaikumullah sampai Allah swt menyatakan dengan kalimat sama illa khizyun bil hayati dunya maka tidaklah balasan bagi mereka kecuali kehinaan di dunia dan kehinaan di akhirat. Dan kemudian mereka dikembalikan ilah mereka dikembalikan kepada adab yang paling dahsyat. dan tidak akan diringankan adabnya atas mereka dan mereka tidak akan ditolong. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegur keras perbuatan mereka. Padahal sudah diharamkan menumpahkan darah di dalam kitab Taurat mereka. fiha asrahum dan sudah pula ditentukan barang siapa yang membunuh seseorang harus membayar tebusan diatnya. Maka orang-orang Yahudi menjadi dua golongan. Fariqun minhum al-khazraj. Satu golongan Yahudi adalah golongan banqainuq dan ketika mereka bergabung dengan orang-orang musyrikin dari kalangan Arab dari suku Khazraj. Yeah. Wan Nadir wal Qurayzah. Golongan kedua, Bani Nadir dan Bani Qurayzah. Yeah. Walafuhum khulafaul Aus dan mereka bergabung dengan musyrikin dari suku Aus. Faka idza kanat bainal Aus wal Khazraj harbun maka kalau terjadi peperangan antara kaum Aus dan Khazraj Maka Yahudi tadi Kharajat Bani ma al Khazraj Maka suku Bani Kainuqa Bergabung bersama Khazraj Sedangkan Bani Nadir Dan Bani Kurewah Bergabung bersama Aus Kemudian berperang Bayangkan Berarti Yahudi Bani Kainuqa Jelas memerangi Bani Nadir Dan juga memerangi Bani Kurewah Apakah bukan Melanggar perintah Allah Yang sudah diperjanjikan Dengan nama Allah La dima akum, anfusakum. Jangan kalian Membunuh sesama kalian Dan jangan kalian mengusir sesama kalian Sekarang Yahudi berperan dengan Yahudi Belum lagi kita bicarakan Bagaimana mereka memerangi Rasulullah wasallam Dan kaum mukminin Sesama mereka sendiri Mereka sudah saling membunuh Karena mereka memiliki grup sendiri-sendiri Sudah dikatakan tadi Bani Kainuqa bergabung dengan Khazraj Dan Bani Nathir dan Quraitha bergabung dengan Aus sedangkan Aus dan Khazraj itu selalu berperang, selalu bertempur sekian puluh tahun karena yang sepele tetapi karena mereka memiliki dendam dan warisan dendam maka tidak pernah bisa selesai karena terus diwariskan dendamnya terus diwariskan turun-temurun Bahwasanya kaum Aus kata tokoh Khazraj yang mau mati kaum Khazraj itu adalah musuh kalian nenek moyang kalian dibunuh oleh nenek moyang mereka maka mereka berhutang darah atas kalian kalian harus bayar darah nenek moyang kalian itu wasiat-wasiat uh, mereka ketika akan mati sehingga terus-menerus turun-temurun walaupun awalnya hanya karena perkara yang sepele pertandingan kuda yang dikatakan curang oleh mereka da'is wal ngobrol da'is punya satu kelompok ngobrol kuda yang lain Dua kuda yang gagah ini Selalu bersaing antara keduanya Suatu saat Yang satu tersandung batu dan Kemudian mereka menyatakan bahwa ini tersandung batu adalah gara-gara kalian Kalian yang meletakkannya, kalian merencanakannya Kalian begini dan kemudian terjadilah berperang berpuluh-puluh tahun Dan Yahudi seharusnya menasihati mereka Mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Dan mengajak mereka untuk mentaati syariat Allah Tetapi justru Yahudi bergabung bersama kelompok yang ini sebagian bergabung dengan kelompok yang sana ikut berperang bersama mereka. ini kaum muslimin yang saya hormati, lihat keadaan mereka Yahudi dan ini diceritakan oleh Rasulullah SAW tentang perjanjian itu dalam keadaan hampir tidak ada yang tahu kecuali pendeta-pendetanya jadi ketika mereka berperang nggak tahu, orang-orang nggak -orang ada yang mengkritik, kenapa kalian menumpahkan darah sama kalian? Nggak ada yang mengkritik, karena tidak tahu perjanjian diharamkan yang menumpahkan darah sama mereka. Kecuali pendeta-pendetanya, dan mereka menyembunyikannya. Sebab so, kalau dikeluarkan, maka akan menjadi tamparan atas mereka sendiri. Maka mereka ya Tu munalai ilma, bohumnya alamun. Mereka lemparkan kitabnya wara albohurihin, keenam humlah ya Seakan-akan so, mereka tidak tahu. Ikutin di Nahalzoku tiba-tiba dibongkar oleh Rasulullah shallallahu alaihi wa ala alihi Dengan ayat yang dibacakan dalam Surah al bakarah, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dengan kalimat oh Allah mengambil perjanjian atas kalian diingatkan perjanjian mereka kepada Allah SWT sehingga sungguh mereka terpukul telak dengan ayat-ayat ini mereka merasa heran kenapa kok semuanya tahu dia kenapa kok dia tahu apa-apa yang semua orang tidak tahu kecuali kami jika kena khanim dengan seharusnya menjadi sebab mereka beriman tetapi justru menjadi sebab mereka tambah marah, tambah kafir, tambah menentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala yudahir kullu wahid min al Maka dengan kejadian tadi berarti persis seperti yang Allah katakan, taubar harun alaihim bil ithmi wal udwan mereka saling dukung-mendukung dengan musyrikin dalam dosa dan permusuhan. Yang satu bergabung dengan Aus, yang satu bergabung dengan Khazraj. Subhanallah. Justru Aus dan Khazraj masuk Islamnya adalah dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Yahudi bukan mendakwahi mereka, tetapi Yahudi justru mendukung perpecahan mereka dengan bergabung bersama mereka, ikut berperan bersama mereka. Ini Yahud dan daidaim mereka. Tokoh-tokoh mereka ikut bergabung bersama musyrikin untuk berbuat dosa dan permusuhan. maka mereka dikatakan nyata seperfakun di Padahal mereka dalam keadaan tahu tentang Taurat apa yang membenarkan mereka dan mereka pula tahu apa yang menyalahkan mereka. Maalahum wmaaleh. Apa yang membenarkan mereka dan apa yang menyalahkan mereka, mereka semua tahu dalam Taurat. dan ahli <tul> sedangkan Aus dan Hadraj ketika itu adalah golongan musyrikin. Ya <tul> Abu <tul> menyembah berhala, laya dan walanar, mereka tidak mengerti surga dan mengerti neraka. Walaa'ba'asan <tul> kitab, mereka tidak mengerti hari kiamat, hari kebangkitan, mereka tidak mengerti kitab, mereka tidak mengerti halalan wa'haraman. Mereka nggak mengerti apa yang halal apa yang haram. harbu wa asrahum, lima Tadi ikut berperang. Setelah mereka damai, kemudian mereka berkata kaum Yahudi sudah pernah berperan Sekarang kita hitung hitungan korban dan kemudian hitung hitungan tawanan kita tebus sesuai dengan apa yang ada di Taurat. Di Taurat dikatakan siapa yang terbunuh bersekian dietnya dan siapa yang ditawan sekian tebusannya. Mengikuti Taurat, aji. Lah perangnya kemarin ikut siapa dan ikut Kitab Yesus apa? Barakallahu fiikum. Lihat Yahudi, ketika berperang nggak pakai Taurat. Kalau pakai Taurat, dilarang kalian membunuh sesama kalian, dilarang membunuh dan menumpahkan darah. Tetapi ketika sudah damai, sudah berhenti berperang. Mereka menyatakan harus bayar diat dan harus membayar tebusan. Wa dan kemudian dihukumi oleh mereka, oleh Yahudi tadi dengan ilmu dari Taurat harus membayar tebusan diet harus membayar tebusan tawanan dan seterusnya. Yastaji binuqaynuqah min aus. harus membayar tebusan tawanan-tawanannya yang ada di suku Aus tadi harus menebus apa-apa yang merupakan tawanan-tawanan di kalangan Khazraj Wa yudalluna ma min dima. dan mereka membatalkan atau menggugurkan apa yang sudah terjadi, sudah jangan dianggap, jangan dihitung. Apa yang sudah selesai sudah selesai. Sekarang kita bahas dan kita hitung tebusan-tebusannya. وقتل من <tuh> قتل menyatakan kepada mereka dengan kalimat dengan teguran yang keras apakah nabi apakah kalian beriman kepada sebagian kitab dan mengingkari sebagian yang lain urusan masalah menumpahkan darahnya enggak dipakai okay. padahal sudah muharram Wahua alaikum padahal dilarang atas kalian untuk mengusir mereka dan membunuh mereka. Ini dilanggaran mereka, dianggap tidak ada itu dalam Taurat. setelah saya, mereka minta bayaran dia, tebusan kematian, dan tebusan tawanan. Katanya sesuai dengan apa yang ada dalam Taurat. Apa minun Nabi nabi Apakah kalian percaya dengan sebagian kitab dan kemudian mengingkari sebagian yang lain? Aitu badih yani kalian meminta tebusan sesuai dengan Taurat tetapi kalian membunuh tidak sesuai dengan Taurat wa tukhrijuhu <min darihi> dan kalian mengusir mereka dari negerinya <tuhriju> juga tidak sesuai dengan Taurat dilarang dalam Taurat fa <tuhri> dan kalian saling dukung-mendukung -dukung dengan musyrikin itu juga tidak sesuai dengan kitab Taurat. Kalian justru mendukung orang-orang kafir musyriki <tuhar> dunia. Kalian lakukan semua itu Hanya kalian inginkan adalah aradat dunia Perhiasan-perhiasan dunia Fafidhalika <tuhar> min fi'lihim maal wal-khazraj nazalat Allah Maka tentang kejadian itulah tentang apa yang mereka lakukan bersama Aus dan Khazrat itulah ayat-ayat ini turun ayat ini berbicara tentang mereka yang mereka lakukan bersama Aus dan Khazrat kemudian Allah berfirman lagi <coughs> dan sungguh kami telah berikan kepada Nabi Musa Alkitab yakni Al-Tawrat ul dan kami ikutkan di belakangnya dengan sekian para rasul wa dan kami berikan pula kepada Aisabni Marym keterangan-keterangan yang jelas yakni aya yakni ayat-ayat yang diletakkan di tangannya Min ehta ini tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Isa makna baiina Ayatin Bayinat ini yani tanda-tanda yang jelas, yakni bukti-bukti kenabian yang jelas. Apa diantaranya? Bukti-bukti kenabian Nabi Isa, Alaihis Salam, Ehiail Ma'uta, menghidupkan yang mati. Ini Muqdisa yang Allah berikan pada Nabi Isa, alaihissalam Salam. Wa burung dari tanah liat dan kemudian ditiupkan. Olehnya maka hiduplah burung tadi menjadi burung sungguhan, biidnillah dengan izin Allah subhanahu Wa ta'ala Ibrahim as dan menyembuhkan orang yang berpenyakit, berpenyakit lepra dan berpenyakit yang tidak mungkin bisa sembuh disembuhkan dengan izin Allah. Wal kabar dan bisa memberitakan hal-hal yang gaib dengan izin Allah apa yang mereka simpan di rumah-rumah mereka Nabi Isa menyebutkannya kamu menyimpan sekian sekian kamu menyimpan sekian di rumah kamu kamu menyimpan sekian di tempat kamu di gudang ini seperti ini Ini juga mu'jizat Biiznillah, semuanya dengan izin Allah Subhanahu taala Dan juga diberikan atas mereka Taurat dan Injil diberikan pada Yahudi dua kitab Kitab Taurat dan Kitab Injil. yang Allah sengaja adakan untuk mereka. bidalik. Setelah itu Allah sebutkan kekafiran mereka terhadap kitab-kitab yang Allah turunkan dan terhadap Nabi yang diutus. Kuni bin Aziz menerangai Allah subhanahu wa taala perkara-perkara yang dengan itu Allah istimewakan Bani Israel. Setelah itu, Allah gambarkan pula apa-apa yang mereka lakukan dari kekafiran dan pembangkangan mereka terhadap para nabi dan terhadap para rasul. Karena Allah kata Allah, "Kami telah utus kepada Bani Israel, nabi Musa, dan diikutkan di belakangnya nabi-nabi, dan juga diutus kepada mereka nabi Isa bin Maryam, dan Allah turunkan Kitab Taurat kepada Musa untuk kalian, dan juga Allah turunkan Kitab Injil atas kalian kepada nabi kalian, Nabi Isa Alaihi Tetapi apa? yang dilakukan oleh Bani Israel, apa yang dilakukan oleh Yahudi, apakah mereka bersyukur dengan diutusnya para Rasul dari kalangan mereka, di tengah-tengah mereka, apakah mereka bersyukur dengan diturunkannya kitab untuk mereka, dari para Rasul mereka, ikhwan beri kata Allah, afakul lama rasulun anfusukum kata Allah. Apakah setiap datang kepada kalian seorang Rasul, kemudian kalian tidak cocok, nggak sesuai dengan hawa nafsu kalian, kemudian kalian sombong menentangnya dan menolaknya. Dan sebagian kalian ingkari, kontak turun dan sebagian lain kalian bunuh. Lihat, bukan bersyukur diutus Rasul, bukan satu, bukan dua, bukan tiga sekian Rasul diutus di kalangan Bani Israel dari kalangan mereka sendiri apakah mereka bersyukur? tidak kalau mereka tidak cocok, mereka dustakan Rasul-Rasul itu atau mereka bunuh berapa Rasul yang dibunuh oleh Bani Israel ikhwan ibn a'azakumullah sampai Rasulullah kata menabiyin Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga ingin dibunuh oleh mereka diracun oleh Ibn al Al-Yahudi diracun. Alasannya ketika ketahuan aku ingin uji. Kalau memang Nabi nggak akan mati. Alasan karena sudah kadung ketahuan jangan keadaan tidak berhasil maka mereka menyatakan kamu cuma ngetes Ini nabi sungguhan atau bukan? Kalau nabi sungguhan tidak akan mati diracun. Malaikat Jibril azza wa jalla sedangkan nabi yang lainnya dibunuh oleh mereka. Fariqan kadzabt wa fariqan taqtulun, sebagian kalian dustakan dan sebagian kalian kalian bunuh. Oh, Allah taala dan juga Allah berfirman menceritakan ucapan mereka tentang Bani Israil bahwa mereka menyatakan Kulubuna ghalp wa qalu qulubuna ghalp, "Barl'anahumullah bikufrihim faqali lam ma yu'minun." Mereka berkata, Hati-hati kami tertutup. Hati kami sudah tidak bisa mendengar lagi, sudah tidak bisa paham lagi. Hati kami sudah tidak bisa mengerti apa yang kalian katakan. Hati-hati kami tertutup, kata mereka. Apa yang mau dikatakan oleh para Rasul? Apa yang mau dikatakan oleh mereka, para Anbiya yang diutus kepada Bani Israel, ketika mereka mengatakan, Hati kami tertutup. Hati kami tertutup. Kata Allah, bal Allah. Bahkan Allah melaknat mereka karena kekafiran mereka. Sedikit sekali orang yang mau beriman dari kalangan mereka. Wa kitabun min lima Kalau datang kepada mereka kitab dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan apa-apa yang ada pada mereka, wa min qablu yastafthihuna 'ala alladheena kafaru padahal mereka sebelumnya menunggu-nunggu bahkan menanti-nanti kemenangan dengan datangnya Rasul, dengan datangnya kitab tetapi ketika datang kepada mereka apa yang mereka sudah ketahui mereka kemudian kufur, mengingkari apa yang mereka sudah ketahui maka laknat Allah bagi mereka orang-orang kafir orang Yahudi dan Israel dilaknat ala <tuh> lisani Dawud wa Sulaiman wa Isa ibn Maryam <tuh> dan dilaknat pula ala lisani Nabiina dilaknat dengan lidah Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan ayat Al-Quran ini <tuh> Allah katakan la'nat Allahi ala al-kafirin dan Allah katakan bal la'anahumullahu bi-kafrihin al bahkan mereka dilaknat karena kekafiran mereka berkata Ibn Ashab Rahimahullah haddhasana Asim Ibn Umar Ibnu Qatadah an asyaq minhum qalu qalu wallahi wa fihim nazalat hadhihi alqisah kata syekh syekh mereka qalu mereka berkata fina wallahi wa fihim nazalat hadhihi alqisah mau ayat-ayat ini kisah ini sungguh demi Allah turun tentang kami dan tentang mereka ya tentang orang Yahudi dengan orang beriman kaum muslimin kunna alauna hum dhahra Fil kalau mereka berkata wa turunnya tentang kami dan mereka Kisah Kuniqad Kata para sahabat bahwasanya kami itu di atas mereka, yakni menang di atas mereka di zaman jahiliyah. Wanahu ahlashirki, whum kitab kami orang musyrikin sedangkan mereka ahlul kita orang yang mengerti kita Yahudi. Faqanu mereka selalu berkata kepada kami, inna nabiyyan yub'ats an sesungguhnya nabi diutus sekarang ini, kata Yahudi kepada kami. Nattabi'uhu qad yang kami akan ikut dia dan sekarang sudah datang waktunya. Naqtulukum ma'ahu qatl adin kami akan memerangi kalian bersama Nabi yang akan diutus nanti, dan kami akan bantai kalian seperti dibantainya kaum Ma Ad dan kaum Iham. Ini yani Irham Ibn Ziyazan, bangsa Yaman yang sudah kita kisahkan di awal kisah ini. <tuh> ketika Allah mengutus Rasulnya Shallallahu Alaihi, wa alaihi Wasallam dari kalangan Quraisy, <tuh> dan kami mengikuti Nabi tersebut ternyata mereka justru kafir kafirubihi mereka justru mengingkari nabi yang mereka sudah ceritakan akan datang ya qulullah Allah berfirman falamma ketika datang kepada mereka apa yang mereka sudah ketahui maka mereka pun mengingkarinya Fal'anatullahu 'alal kafirin, maka laknat Allah atas mereka orang-orang kafir, bi dan subuh jelek sekali apa yang mereka beli dengan diri-diri mereka, an yakuru yaitu dengan mengingkari dan kafir terhadap apa yang Allah turunkan. karena kedengkian mereka kenapa Allah menurunkan fadilahnya kepada beberapa orang hamba bukan kepada mereka ya ini hanya karena kedengkian, karena turunnya utusan Allah SWT itu dari kalangan Arab, bukan dari kalangan Yahudi ayatnya'alahu fi ghairihim ya ini mereka dengki iri, karena diutusnya Rasulullah SAW yang terakhir, yang mereka sudah ketahui akan datang, mereka sudah tahu sifat-sifatnya, ternyata bukan dari kalangan mereka tetapi dari kalangan Arab 'ala gadab, maka mereka pun dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala maka mereka kembali pada kemurkaan Allah di atas kemurkaan walil 'adzabun dan bagi orang-orang kafir azab yang menghinakan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi selanjutnya kemudian Allah pun menegurnya dan mengancamnya dengan mengangkat bukit Tursina atas mereka. Dan karena mereka mengambil sapi sebagai berhala, atau patung sapi sebagai berhala, dan sebagai ilah. Yaqulullahu ta'ala, Allah pernah huwa ta'ala berfirman kepada nabinya, nabi kita, nabi Muhammad Alaihi s.a.w. Qul in kanat lakumud darul akhirati 'indallahi khalifatan min dunin nas fatamannul mauta in kuntum sadiqin Katakan wahai Muhammad kepada mereka. Katakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Qul in kanat lakumud darul akhirah katakan pada mereka in kanat lakumud darul akhirah kalau kalian itu yang memiliki darul akhirah dan kalian akan mendapatkan darul akhirah di sisi Allah murni untuk kalian Orang lain tidak dapat minuninas, manusia tidak mendapatkan kecuali kalian yang akan mendapatkan kebaikan nanti di hari akhirat. Kata manaulmautka, maka berharaplah mati. In Kalau kalian memang jujur, karena pintu akhirat adalah kematian. Kalau kalian yakin bahwa kalian ahli jannah, karena orang-orang Yahudi mereka sangat bangga dengan apa-apa yang Allah manjakan mereka dengannya, mereka sangat bangga. Nahnu Allah wa Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Kata mereka. Nahnu Allah wa Allah kisahkan dalam Al-Quran. Ucapan mereka menyatakan Nahnu Allah wa Kami adalah anak-anak Allah dan kesayangan-kesayangan Allah. The children of God kata mereka. Anak-anak Tuhan. Kata Allah. Kau, oh. ucapan Wahyullah Muhammad, Muhammad pada mereka, Inkaatlah kau mendarul akhirat. Kalau darul akhirat itu dalam milik kalian, kalian akan selamat sendiri nanti di akhirat. Yang lain manusia semuanya tidak akan ada yang selamat. Hanya kalian akan mendapatkan kebahagiaan yang melkyama di hari akhirat. Fataman naul maudzain kunton sadiqin. Maka berharaplah mati, kalau kalian memang jujur <tum> Karena kematian pintu kepada akhirat. Ayyidhu bil mauti ala ayil fariqin akad ba'da yani berdoa lah untuk mati hendaklah kalian saling berdoa untuk mati fa abau dzalika ala rasulullah ternyata mereka menolak yaqulullahu jalla tanauhu nabiyhi alaihi salatu maka Allah ta'ala jalla tanauhu mengatakan kepada nabinya alaihi salatu wassalam walai abadan bima qaddamat aidihim dan mereka tidak akan berharap mati Abadani selama lamanya Bima qaddamat aydihin, apa yang mereka lakukan Dengan tangan-tangan mereka Mereka sadar Kalau mereka adalah orang yang menentang Taurat, Menentang para Nabi, menentang para Rasul Mereka sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang Melakukan perkara-perkara yang membuat Allah murka Maka kalau mereka mati Mereka yuraddu ila asadil Mereka akan dikembalikan Ke adab yang sangat dahsyat mereka sadar, sehingga mereka tidak berharap mati. Justru mereka sebaliknya sangat takut mati. Ya wadu lau al Mereka berharap kalau mereka diberi umur seribu tahun lagi. Fa ma huwa bi adabi an dan mereka tidak akan selamat dari adab kalaupun diberi umur panjang seribu tahun. Apakah mereka akan selamat dari adab? Tetap tidak selamat. Setelah seribu tahun mati dan dia kekal di dalam neraka selama lamanya. Yani muzahzih min al Mereka nggak akan selamat dari adab, walaupun diberi harapan mereka umurnya seribu tahun. Silakan, tidak akan selamat dari adab. Seribu tahun di dunia sebentar sekali. Setelah itu dia kekal di akhirat dalam neraka selama lamanya yang seharinya lima puluh ribu tahun. Seharinya lima puluh ribu tahun dan maka Allah menyatakan dan mereka tidak akan berharap mati selama-lamanya karena apa yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka ya ilmihim bima indahuminal ilmi bika ya ini kalau mereka tahu dan mereka punya ilmu tentang apa yang ada pada mereka dan apa yang ada pada padamu tentang kekufuran yang ada pada mereka dan tentang kebenaran yang ada pada mereka tahu maka dikatakan, kalau saja mereka mau melakukan tadi, kalau saja tantangan Rasulullah SAW mereka terima, ya sudah, kami berdoa minta mati, maka niscaya tidak akan tersisa seorang Yahudi pun di muka bumi. Semuanya akan dikabulkan, dimatikan semuanya. Hummaka hayati, wataul umur. Kita digambarkan oleh Allah SWT tentang bagaimana mereka itu adalah ahli dunia, orang-orang yang selalu mengejar dunia, dan bagaimana mereka semangatnya ingin panjang umur. Kata Allah, ولا تجدنهم أخرص الناس Sungguh engkau pasti akan dapati yang ahrasan nas. Orang yang paling semangat untuk hidup adalah mereka, Yahudi. Asyrafu, wa dan juga musyrikin. Yahudi berkumpul dan musyrikin. Mereka lah orang-orang yang ahrafan nasi Orang yang paling semangat untuk mencari dunia, paling semangat untuk mencari kehidupan dunia. Kemudian Allah katakan selanjutnya dan salah seorang mereka ingin untuk hidup seribu 1000 tahun lagi dan mereka tidak akan selamat dari adab walaupun diberi umum yang ini mereka tidak akan selamat dari adab وَذَلِكَ أَنَّ الْمُشْرِكَ لَا يَرْجُو بَعْدًا maut bahwa Yahudi sudah kita gambarkan Bagaimana mereka sangat cinta dunia Dan mereka takut mati Karena mereka tahu Mereka akan diajar nanti Mereka tahu akan ada Karena mereka dalam keadaan sadar Atas kekafiran mereka Mereka menentang Rasulullah SAW dalam keadaan tahu Itu hak Menentang Al-Quran dalam keadaan tahu itu hak Maka mereka menentang dalam keadaan sadar Mereka akan dimurkai oleh Allah Taala Sehingga mereka takut mati Kalau musriki Berbeda. Musyrikin takut mati karena mereka dalam keadaan hanya melihat kehidupan itu hanya kehidupan dunia. Tidak ada lagi kehidupan akhirat. Lihat bedanya. Sama-sama mereka mengejar dunia, Yahud dan musyriki. Sama-sama mereka hubbud dunia wa karahiyatul maut. Sama-sama cinta dunia dan sama-sama takut mati. Tetapi sebabnya berbeda. Yahudi dalam keadaan sadar karena mereka dimurkai oleh Allah sehingga mereka takut kalau dikembalikan kepada Allah. Sedangkan musyrikin, karena mereka tidak yakin, mereka tidak percaya ada hari akhir, nggak percaya ada hari kebangkitan, nggak percaya ada hari perhitungan, nggak percaya ada hari lain selari, selain hari begini. Kata mereka, Wa illa tidak tidaklah membinasakan kita kecuali waktu. Kata mereka, ada, kita hidup karena waktu dan kita mati karena waktu selesai. Tidak ada lagi kehidupan lain sehingga mereka mengejar kehidupan ini dan kalau mati menurut mereka berakhirlah kehidupan dan tidak ada kehidupan lain maka mereka sangat semangat untuk menikmati dunia dalam kehidupan dunia ini keadaan mereka kaum musyriki ikhwan ibn maka Allah sebutkan dua wala tajidanna hum kembali pada Yahudi wala tajidanna hum nasi ala hayatin waminalladhina ashraku kamu dapati mereka yakni Yahudi Sangat mementingkan kehidupan dunia dan juga orang-orang musyrikin. qulman <tuh> kaina aduan dan kemudian Allah SWT menceritakan pula tentang perang Yahudi lagi yang busuk yaitu memusuhi Malaikat Jibril alaihissalam dikatakan an-nabyu qad arafa ma lahu Allah bar jibril yang menjadi musuh Jibril maka sungnya Jibril itu telah menurunkan kepadamu kepada hatimu dengan izin Allah wahyu mereka punya ilmu bahwa malaikat yang diutus untuk menyampaikan wahyu adalah Jibril maka dia berkata kepada Rasulullah SAW kata mereka kami percaya dan kami akan terima dakwahmu kami akan terima semua apa yang kamu sampaikan, tapi satu syaratnya kami itu tidak suka pada Jibril kami tidak mau kalau ternyata yang menyampaikan kepada kamu adalah Jibril Jibril itu musuh kamu dalam keadaan mereka tahu Kalau yang menyampaikan wahyu kepada para nbiyat Adalah Jibril Alaihissalam Artinya Kami menolak Pasti yang menyampaikan Najibriil ya Kita berlindung kepada Allah wa ta'ala Dari kekufuran dan kesesatan Seperti kesesatan Yahudi Kekufuran seperti kekufuran Yahudi Dan yang mirip dengan kekufuran Yahudi Adalah Syiah yang mereka menyatakan bahwa Jibril berkhianat mengirimkan wahyu mestinya kepada Ali dikirimkan kepada Muhammad SAW maka mereka selalu menyatakan khanal amin khanal amin khanal amin telah berkhianat Jibril al-Amin Jibril dijuluki al-Amin al-Amin minal malaikah adalah Jibril wal-Amin minal nas adalah Rasulullah SAW muslimin yang ternyata akidah si yang seperti itu diambil dari akidah Yahudi karena cikal bakalnya Syiah Rafelbah adalah pengikutnya Yahudi, yaitu Abdullah bin Sabah Al-Yahudi. Pencetus dan yang pertama membuat kekufuran dalam bentuk Rafelbah Syiah adalah Abdullah bin Sabah. Sehingga awalnya sebelum dijuluki dengan Rafil dijuluki dengan Sabaiyah, aliran Sabaiyah, aliran pengikut Abdullah bin Sabah Al-Yahudi. Sehingga wajar kalau Yahudi membenci Syiah, membenci Jibril, Yahudi membenci Jibril. Para orang syiah juga sama Pembenci Jibril alaihissalam ya. Kalau mereka dalam keadaan Tidak berbuka puasa kecuali setelah Bintang-bintang muncul Maka syiah pun sama, tidak berbuka puasa Kecuali menunggu bintang-bintang muncul ya. Apa yang ada pada mereka Ada pada syiah Apa yang ada pada Yahudi, ada pada syiah ya. Karena memang aliran syiah Dibikin oleh Yahudi Abdullah bin Syafat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan insya Allah pada ketika mendatang Subhanakallah Alhamdulillah أشهد أن لا إله إلا الله وصلى الله عليه وسلم وعليكم ورحمة الله وبركاته.